di bagasan Kristus, Jesus Tuhan Tain. Amen. Kurian Tuhan Tuhan, dan ada di bagasan Wani Jesus Kristus, di namar besta advena paduahun bobot gotilun kita di bagasan Ikiol, maksudnya rohatan ini batas yang kukuni pada pesalmen Bikdua 25, Bikdua 25, Mamuka sian ayat sia saat Rudi ayat 10a Sonang ma parita na ulih hita Sai tangihonku do manang aha na lidokni di Batjauba ai di par Sianasa gutilon naung tajalo par kue ni akka na daula adong do lubi sian i naung tajalo di lehon Debata i ma na keselamatan mon sabita ala libro di dia do naihon siha goluhon ta na parjolo tabuhai ma sia ai sia sai tanihonku do manang aha tanidok na parjolo sahali Tami di Jahowa Tami di Debata ayo do sahid do balgan di hita pura Si Batak lupa rugi tak ala yang ke pandelan atas salina tandu di portibion Gabe murah lutik kita, mana debata hordibata, debata di bagasa muluta. Maka kunci pertama selalu tami, tinggil sipareon Bateo pihak Portobio kai, roa lau kana mi Ido banda parjolo sahali dibaen Tuhan i sian pamatanon na ui tari par tuduru adorang di hortian hidup hita si pareo i do alana akka na ai ta kan ina jaman nao di natomon, rupani Mengandung di musik asa ditagam ditagam nasida ditagion dan dan lain, nah diportiani suara, astwana telinga sudah bekerja, walau mungkin kita masih di dalam rahim jalan dapat jodoh di rumah jauh pada suku daksimalo sipareo yang pertama kali baru ditubukan. Tapi telinga, itu pernah alarm saat kesadarian, padungoi alarm, mengulinglo dan menghidup, lampatangka tusipareotlo dan kuparbidang. Jalan dapat pudisok tanggal siat pamatan tahun, juga adalah pendengar, maka. Tugas pokok yang pertama Mari Selalu dengar-dengaran Dengan Tuhan Puasa Di ai Aiki parbaga Ibatado damai Tuaka nani Maka orang-orang yang selalu Dengar-dengaran dengan Allah Di parbaga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 segalanya habis hersanyalah shirt minus Kami doa bisa aman hona korona daripada ijab prado inata hona korona daripada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 Satu lupa Baru sudah menemak Aka halana Lam lam ini Nah, dua Tak januhun kota. Dan Kristus kita sepertinya mulak mau oto. Di 2011 ada orang soro Covid-19 na patupa sagale lembaga riset mamare so angka i anak kota 15 25 tahun disukum manasia di, di pintu koridor dari Sumatera sampai ke Papua survei anak-anak Di alusi dan dah lima isi, dua dan gemuda, lima di jauh. Mama atau bapak, 12 dua persen ke waktu, bapak dua puluh lima persen menyebut Mama sisanya memang ada yang menyebut bapak dan mama, lain ada yang disusup pun, wae, otik naung gari inado do gudang amami itulah ciri-ciri yang harus kita putaskan di pesta segeri bahwa semua kita sedang merayakan panen-panen tanah dan bumi kita dan panen keselamatan haluau naung pinatulu di jauh bagi kita di dino di pinggir Timor. itu? Kano Buasa paneni eh Dan do. Tapi kenapa di dia punya cerita makinan odotak dari halam merkutilo molotiki sokal api naik ngedi-ngedi murah tipun muda papah dingin alai wulang songkok api ni toti korbagi wulangung songkok hanyu wawni pasu-pasu diajak mau kita terjabung sudi arah hangat, amin amin cair ibu-ibu lembut, amin abang. amin oh, itu tokoh kuryata pesta, tetap mesra, hangat lembut, cair kalau saya menurut saya, memang sangat jatuh Tuhan iman Allah Oh, tadi siang mulus iba, warna hati dia jadi no. <tuh> Kita rayakan hidup ini dengan lebih sukacita. Torpedo kamu, bapak itu memang segala galanya di hidupku di rumah ini. Torpedo lagi, mak besok coba cek rekayasa. Biasanya dijawab langsung alaiko, si don si kantor langsung nangut kok. Ayah lagi ngerasa ngeli ngeli dijawab, kita kurang. Bisa Dengar-dengar Dengan Tuhan Hanya kita mau dengar-dengar Dengan pikiran dan perasaan kita sendiri Maka Lili-lili mengingatkan kita Alam namar pesai anon tuumia gabe dalam dengan cair, dengan lembut Oleh lima orang, saya jodohan ada yang menggunakan e, bestata nyon, silua Wah, terus 10 juta 20 juta, terus selesai 2 minit Harta cair, lembut Tidak ada yang menggunakan kuasnya kaya bimbing atau merpungus ala nisahali bestakotilus sahabu tidak ada itu yang pertama Alain nama dua orang yang utama do Donok do hatwa Jadi memang Mohon apa-apa Tema kita di pesta ini Jangan dibaca menurut urutan waktu Do, Keselamatan sudah. Itu keras, maka kuncinya pada wawel, mari kita merindukan dia. mauas gas, merindukan Allah, karena Tuhan sudah dekat. alainnya pada wawel, love is yet never love. Idung gak pacu jalan pacu masuk, di doksung, Allah sian, pajupang, pajupang maso, diturkuo, so, alain digolukasi doa ini, nung gak hati koran doho asini rohan mati di Jesus puasa hidup asini rohan doho hati koran krisis dopa pusatam ismi asini rohan doho hati koran keadilan Allah dan kelas kasihannya dilakukan melalui Yesus asamura somono tabaya amanina sembedo ita perbosa molo amanina Hakati aku itu fix. Alai di hati koran yang seharusnya kita mati, yang seharusnya kita binasa. Roma Yesus sikap di kita sudi tersilami wana mata Isi hati koranak isi asih di itu Idobena lam mali malumum mahita lama ulasa lama lam hitam akan berindah ibarat di hadologom naik di kuhi ibarat asli doa lo asma roha kuhata roh tadi ujualaik naik doda dan kata-kata siat iya du sadar wainah dosi raso amin reo imajisus nata halasom di hari natal imajisus nata pain mai pain siadu natu mihbo tuwati banak tu do natu moh asa boba sholah nasi hidup asa galung na porsea di ibana dapotan hamuluan si salib ni Kristus ima dohonna isi ma hinadono ni haluaon ni di hita alani na sanga parsidohon hita di pesta dohoton la tapparma siholta tu Puasa boasa mangina di dohot musep disimul nilalatai di martuburma ayat 12 hasil tongan siatana, akau namanya dan agak dong perani manusia terlampau banyak di akar suasana di batang ayat si batang itu ngomonglah tasuan jadikun alema bores, ngomong pisau Darpon luas dengan nih pisang itu makanya kalau i, i ini, sama uzir dihutanami dibesukui lirik luas sama pakai pohon apa semuanya pakai apa aib luas ibat murdo hasil tonggak nate tertentu pisang itu amaninah mau hujat mau kemarau berbuah terus mau covid mau tidak terima kasih saya juga ada yang jaga bagaimana saya juga edisi khusus saya juga ala yang secara umum dia mau hujan mau kemarau dia tetap berbuah saya juga ciri asli nakabibi hujan mau kemarau terus berbuah memang Roma situuna bayuah Pohon Natalon, lalu pasti koper. Benar bagat neon alanya ada apa lagi? Alang hilir hilir naik. Selain itu napa? Hilir hilir ligu ligu mulut terbeleng seksi dekorasi batu bata ada warna Mar putor putor mar pitor pitor. Tetapi di tengah putor putor do pitor pitor naik. Isi do haulionna i do angka hal na maungas ni Jahowa ro pe na dunduk marputa-puta marbino-bino alai anggo ke indahi iko di tonga jadi nang be nang mulak mula tuhaotol na joloi ulas sada sinu ku bawa ma. di mana pajupan bulan dua goaina Gini ya lebah, mana bulat buahina, borak, mulu no. bunga man satu bulan dua oras baju paham, buahina, parau, nayo, bau isi bau pilih gak oma, mulu ingan maju gak jutujit, jutujit, jutujit, jutujit, jutujit, jutujit, jutujit, jutujit, jutujit, jutujit, jutujit, jutujit, jutujit, jutujit, jutujit, jutujit, jutujit, kita indah Bukan karena kita megah Tapi kita indah Karena di tengah-tengah berbagai masalah Allah selalu tampak Bekerja di dalam diri kita Di uti mana Batuwaja ayat 12 hati goran mana amaninya kata Indonesia Neo dong kata yang lebih tua yang lebih asli di dok sakap Aswana condong ke depan melihat ke bawah. sabi lho de kebutuhan manusia itulah abed buah itulah kotir aida mankotir kita angkosonga mana tak jauh besi yang hijau kita atap ngul bin jauh mana kebutuhan dia maka bestata sadario tamatu bago secara simbolis bahwa di Johor bah, tuangkan angin aulonganlah. Semua lima kita manata dova dongata. Asal noda bisa bagian di festival bisa kami perlah dulu. Kita latihan manata donga. Coba anginan kita tak cuma cuma diamnya. Ayo anginan masih zona. Ayo nama pesta itu. Nah, ayo kita bawa angin. Leon Ibanan Beri dia sesuatu Apa kebutuhan kita yang paling dasar Itu yang ditatap oleh Jawa Allah Dan hari ini Kita juga melihat kebutuhan kawan yang paling mendasar Jadi saya siap bentuk di yang nol Kita akan memperhatikan Makanan dari kawan kita dari sekeliling kita, jadi kalau sebagaimana di dalam gotong royong, nah di dalam nah, rumah ni, ulos 12 doh orang tertentu donat hutan, anggota nari, segala yang kita beri akan dinikmati oleh orang-orang di sekeliling kita. Saya memberi, kita memberi, semua. selalu peduli ala yang selalu mengerti nah berpunyi amin ya, terakhir jaloto dan gumodal di di jamita kalau ngeko terakhir namun lebih jaloto dungul saya damai narwana sampai nah, hari kalau di sedih terakhir kalau lebih obat nai terakhir nai dia amin waktu hilang. Di ayat 10, mengalami hati doa di jodoh, jalan pata mononaka, langkah-langkah nasida, tu da langkah. Ya, itu terjadi di ete, di doksono. Tiap langkahku sama-sama, diatur yang buka itu ketika Dia mengikut langkah-langkah Yesus, Dia disembuhkan, Dia dipebumikan. Asa, kuncinya berteluruan. Manggugi pesta tas Pertama, tami di jabatan. Kalau tapi ada yang buka buku acara tra. Namula, Yesus, di acara nomor 20. Uh, Joran Salah Baru Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Acara Dorang Salah Baru Di <Susuk> Budi Buat Taka Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Di jauh-jauh di Jawa, si di makhluk tak lima fitur, si mata sehari-hari nih, roh empat juna, kita, mardinya nama seribu empat koma di ruang tak, di mulut kasih gaya selalu, tapi, tinggi jangan akan Lambat bagai sihul dirohata maradu poni pan, jalan agar budi mengikuti Mahita tulak kali Jehovah mengikut Tuhan senantiasa di dalam hidup kita. Amin. Martha Mia Mahita. Di mata Jehovah menamimi maridi Jesus Kristus. Nunga dirohiho taonan nami di bagasan sada taon Mahami marpesta panen pesta godilo lobi sian na hudi halian hauma do sian parna Nabi suanna bibi do sian pasu-pasu hami lobi sian i di leo ro di hari pasu-pasu naso hami na kam. Ima keselamatan Nabi keslamatan na pinatupam marhite Jesus Tuhan Asa pilihan nami di bagasan sada dan intan di na hujalo hami sian haumana Alai pilihan na hujalo Yesus Kristus nama situhuni di pamire ulonami ala hinadong ni hadoahon dan holang daus yang kami ala ian do i gano nama lumpo janama hito lah anak Tuhan Yesus Kristus di sio jumpa nami hadoahon i dohot Tuhan dutu huma do si au na paposma rohanani ganup asa sai sudihami di gotilon ni hatoaon panen keselamatan na upi na tupama di toka tongani sorima go komi sabulusian na tongon pasang di partikian doan alani ari tuhan dami di Habibie masai luk sintu perjalanan doa pahamun di kesehatan di ekonomi di akalana asing termasuk pendidikan doa pahamunia alaibus di damai doa pahamunia di dalam kami Tuhan Tuhan Alayga bilang berbiswa kami ala otak di pandemio. Ngapainam tahu kami maka ini kotor, ngulu kartu pion, bobal di hamur barta binta